Ultimatum Presiden Barcelona, Krono Koeman Sebuah ultimatum diberikan jual maporta kepada Ronald Koeman Presiden Barcelona itu mengindikasikan ia tak akan segan-segan memecat kuman Jika El Blaugrana terus terprosok. Seperti yang diketahui, Barcelona tengah mengalami periode yang kurang baik Dengan hasil imbang melawan Cadiz El Blaugrana belum meraih satupun kemenangan di bulan September ini Situasi ini dilaporkan mulai membuat manajemen Barcelona gerak. Banyak kabar berlarian yang mengatakan Ronald Koeman berpotensi dipecat. Laporta mengindikasikan bahwa rumor yang beredar itu benar adanya. Kami di sini untuk bertugas untuk mengurus klub, ujar Laporta. Laporta menegaskan bahwa saat ini ia masih percaya pun kepada Ronald Koeman. Namun jika kondisi Barcelona tak kunjung membaik maka ia tak segan-segan untuk memecatnya. Ya kami mendukung penuh pelatih kami. Kuman adalah pelatih tim utama Barcelona dan kami selalu ingin apa yang ia lakukan berakhir dengan baik. Semua pelatih dinilai dari hasil dan di Barcelona setiap pelatih dinilai di setiap pertandingan. Namun Kuman tetap pelatih kami dan kami mendukung penuh ia. Laporta menegaskan ia tak bisa membiarkan kondisi Barcelona terus menerus terpuruk. Jadi ia tak akan sungkan memecat Kuman jika kondisi ini berlanjut. Sebelum kami membuat keputusan, kami harus mempertimbangkan banyak aspek dari informasi-informasi yang kami dapatkan Kami tak takut untuk mengambil keputusan apapun Jika memang kami diburu waktu, maka kami bisa mengambil keputusan itu Ungkaplah portal Ronald Koeman berharap bisa membenahi performa Barcelona akhir pekan. Ronald Koeman di skor 2 laga Sudah jatuh tertimpa tangga Tulah nasib Barcelona saat ini di tengah performa buruk tim Ronald Koeman malah diskorsing 2 pertandingan Barcelona pada pertandingan terakhirnya harus pas bermain imbang kontra Kadis Ini jadi kegagalan Barcelona menang dalam 3 laga beruntun Selain itu Barcelona juga mengalami nasib buruk lainnya Saat Frenkie de Jong harus diusir keluar karena menerima dua kartu kuning Dan menyusul Ronald Koeman di penghujung laga Rona komunikasi merah wasit karena memprotes terlalu keras keputusan wasit. Komun menilai saat itu pertandingan harus dihentikan karena ada dua bola di berada di lapangan. Tapi wasit mempedulikan protes kuman itu dan tetap mencatat aksi pelatih asal Belanda itu dalam laporan pertandingan. Laporan itu masuk ke Komisi Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol. Tak lama setelah duel berakhir, dalam laporan pertandingan kuman mengeluarkan kata-kata tak pantas dan sempat diperingati oleh ofisial keempat. Dari hasil rapat komdis, Kuman dianggap sudah bertindak kelewat batas. Dikutip Sky Sport, Kuman harus menjalani skorsing dua pertandingan. Hei, wasit tiup lutnya, sial! Harusnya wasit meniup peluit. ia harus melakukannya. Ujar komen kepada wasit. Dengan demikian nanti. Barcelona pun makin tertekan Karena argumen tak ada di band Selama dua pertandingan Apalagi mereka butuh kemenangan Karena cuma mengumpulkan 9 poin Dari 5 laga Dan tertahan di posisi ketujuh klasmen Kebatasan Alshad Izinkan Safi jadi pelatih Barcelona Klub Qatar Alshad dikabarkan memberikan izin Kepada Safi Hernandez Untuk melatih ex-klubnya Barcelona Laporan terjadi di tengah isu pemecatan Ronald Koeman sebagai juru taktik Blaugrana saat ini. Xavi bertanggung jawab atas Timur Tengah itu sejak tahun 2019. Namun ia sering terus dikaitkan menggantikan Ronald Koeman yang dianggap gagal. Xavi diyakini masuk dalam daftar 5 pelatih yang disusun oleh Barca bersama Roberto Matries, Jordi Kreev, Andrea Pillo, dan Antonio Conte. Mantan pelatih timnas Spanyol itu telah menikmati masa suksesnya bersama klub al Sadd. Safi berhasil memenangkan satu gelar Liga serta lima trofi domestik lainnya. Pada bulan Oktober mendatang, ia bersama timnya akan memimpin di final Piala Emir menghadapi Al Rayyan dari Lauren Blades. Terlepas dari pertandingan yang akan datang, menurut laporan dari Marka, bahwa Al Sadd tak menghalangi Barcelona jika mereka memutuskan untuk menanyakan ketersediaan Safi dan akan mengizinkannya kembali ke game new. Barcelona seret gol Barcelona sedang dalam star yang tak meyakinkan di Liga Spanyol Dari 5 laga, Barcelona baru menang dua kali dan 3 hasil seri Barcelona sementara bertengger di peringkat ketujuh klasemen klasemen di Liga Spanyol dengan koleksi 9 poin Pasukan Ronald Koeman itu tertinggal tujuh poin dari Real Madrid di puncak Dan 5 poin dari juara bertahan Atletico Madrid di peringkat kedua Walau nyatanya Barcelona belum terkalahkan di Liga Spanyol tapi tetap saja hasil seri taklah mengesankan. Bukan cuma itu produktivitas golnya juga lagi seret. Laugrano tercatat baru membukukan 8 gol dari 5 pertandingan pertama di Liga musim ini. Optama hasil bahwa itu merupakan jumlah gol paling sedikit Barcelona Barcelona, sejanya mencetak 5 gol di 2003-2004.